Salam bahagia, hari-hari ini mendidik anak bukan hal yang mudah karena adanya gap generasi antara orang tua dan anak Seolah-olah orang tua dan anak adalah makhluk hidup hari dua abad yang berbeda Istilahnya terjadi gap generasi Tetapi ketika orang tua mampu membangun relasi hati dengan anak-anaknya Maka dengan relasi yang intim ini Menanam nilai, memotivasi, mengarahkan bukanlah yang sulit Sulitnya adalah bagaimana membangun relasi dengan anak-anak generasi ini Saya ada buku judulnya Mendidik Anak Dengan Hati Tapi sayang, udah berkali-kali dicetak, stoknya habis juga Dan saya akan berikan file pdf-nya Bagi bapak ibu, teman-teman yang mengikuti program Coach Parenting secara online via Zoom Jadi dari negara manapun, teman-teman bisa mengikuti Program parenting ini di rumah masing-masing. Dan saya tidak sendirian karena saya akan ditemani dalam tim ini adalah uh, Dr. Herianti Cahyadi, MSI, dan Ibu Krishna Dewi Maharti, Magister uh, Management, seorang konselor yang sudah sangat senior. Nah, detail programnya silakan dibaca di caption, tapi yang pasti kami bertiga akan memberikan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Salam bahagia, luar biasa.